orang dengan weton selasa Legi jumlahnya tergolong sedikit bila dibandingkan dengan weton yang lainnya weton yang satu ini bahkan nilainya terkecil nomor dua dari seluruh jumlah weton yang ada melalui weton ini Ndoro bisa menghitung mengenai kecocokan jodoh serta mengetahui tentang peruntungan masa depan dari peton tersebut. Oleh sebab itu, tak heran apabila banyak orang yang mempercayainya. Berdasarkan kamus kitab Timbon Jawa kuno yang sudah diditeni, oleh para leluhur Jawa. Weton selasa legi yaitu netu yang tidak besar yaitu delapan, selasa tiga dan legi lima. Dari tutur yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya. Berikut ini akan kami ulas mengenai apa saja watak, karir, cinta, dan segi dari Ndoro yang lahir pada selasa lagi. Agar tidak terjadi salah pahaman, kami harapkan Ndoro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Selasa Legi Di dalam Primbon Jawa Watak ini digambarkan dengan lakuni geni Yakni mempunyai karakter seperti api Bila diterjemahkan Maka karakter yang ada pada kelahiran tersebut identik dengan watak Yang mudah tersulut emosi Mudah marah dan meledak-ledak Seseorang yang lahir pada weton tersebut akan berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Selain itu, karakter pada watak lainnya dari weton tersebut adalah mandiri dan pegang. Sedangkan watak buruk yang ada pada weton tersebut yakni mudah cemburu dan pemarah. Sifat buruk yang lain, selasa lagi tersebut tipikal orang yang tidak mudah menerima keputusan Bila tak dijelaskan dengan detail dan rinci Namun, walau punya watak buruk yang digambarkan dengan api Watan ini mempunyai sejumlah watak baik pada dirinya Keistimewaan yang dimiliki adalah pribadi yang mudah membaur Dengan orang baru, luwes, dan menyenangkan Watak baik tersebut membuat weton ini tampak dikelilingi dengan banyak teman Sehingga jarang tampak sendiri Karir, selasa legi melihat watak dan karakter dari Weton Selasa Legi maka karir yang cocok yakni menjadi wirausahawan, pengajar dan pemimpin kelahiran Weton tersebut tak cocok untuk menjadi bawahan atau karyawan karena bertentangan dengan wataknya yang senang membantah serta tak suka diatur oleh sebab itu Menjadi pemimpin adalah karir yang terbaik serta cocok dengan karakter weton ini. Karir tersebut antara lain kepala daerah, bupati, camat, dan kepala desa. Selain itu, seseorang dengan weton tersebut bisa bekerja menjadi seorang guru, dosen, ataupun pengajar lainnya. Kelahiran pada hari Selasa tersebut akan mudah dalam mengarahkan muridnya sampai mencapai keberhasilannya. Pasalnya, weton ini memiliki watak dasar murah hati. Cinta Selasa Pahing berbicara tentang cinta tentu akan mengundang sejumlah pertanyaan mengenai kecocokan pasangan. Pertanyaan tersebut seperti apakah selasa legi dan minggu legi cocok dan apakah kamis kliwon dan selasa legi cocok untuk menikah serta masih banyak lagi pertanyaan lain. Untuk mempermudah menjawab beberapa pertanyaan itu ada sejumlah saran weton yang tergolong cocok menikah dengan weton selasa legi kelahiran ini akan cocok bila bertemu seseorang yang mempunyai weton dengan jumlah 11 ataupun 16. Kecocokan jodoh tersebut dapat dikatakan telah digariskan saat seseorang lahir berdasarkan kepercayaan pada primbon Jawa. Orang yang mempunyai jumlah weton 11 ataupun 16 adalah seseorang yang lahirnya pada hari Kamis Kliwon Rabu Wage, Selasa Kliwon, Sabtu Pon, Senen Pon, Rabu Pahing, dan Jumat Legi Rezeki Selasa Pahing Bila dilihat dari wetonnya Maka jumlah weton ini merupakan terkecil kedua dari weton jenis yang lainnya, jumlah weton tersebut tergolong kecil sekali, yakni delapan, sehingga ramalan rezekinya pun kecil. Walaupun demikian, rezeki pada keluarga weton tersebut pun dipengaruhi dengan jumlah weton sang ayah, bila anak pertama, serta jumlah weton sang kakak, bila bukanlah